Ini adalah makam Syekh Ali, Syekh Ali Jabir Silakan kawan-kawan untuk uh, berdoa, mendoakan, mendoakan beliau Ini makamnya Syekh Ali. Dan di belakang makam Syekh Ali adalah, insya Allah rencananya sebagai makamnya Ustadz Maher. Silakan kawan-kawan, silakan kawan-kawan berdoa. Berdoa dengan hikmat untuk Syekh Ali, berdoa dengan hikmat untuk orang kedua orang tua, Ustadz Yusuf Mansur dan juga doa untuk orang-orang, untuk mereka yang sudah mendahului kita. Baik, kawan, -kawan semuanya. Belum juga genap satu bulan Si Ali berpulang Pada tanggal 14 Januari Dan Hari ini Kembali menyusul Salah satu Tokoh Salah satu Ustadz Yang banyak memiliki Jamaah Ini terpulang Karena Sakit Ya Beliau masih dalam proses uh, hukum dan beliau dalam keadaan sakit dan beliau meninggal. Semoga meninggal dalam keadaan Husnul Fatimah dan Allah catat semua kebaikannya. Semua niat-niat apa yang dilakukan adalah niat kebaikan untuk kita, untuk bangsa Indonesia, untuk umat Islam. Ya kawan-kawan mohon doa nanti uh, kami dari tim... Daku Channel akan memberikan uh, Liputan khusus Untuk kawan-kawan semuanya Kita ingin melihat Suasana Di sekeliling persiapannya Karena musim uh, hujan Jadi uh, cukup banyak air yang Ada di Gali Baik, silahkan kalian bisa melihat persiapan Ini sedang digali Makam untuk Ustadz Maher Dan kawan-kawan juga bisa Melihat posisi Dengan makamnya Syekh Ali Ini makam Syekh Ali Dan ini makamnya Maher. Ya kawan-kawan semuanya Kita masih menunggu eh, kedatangan jamaah nanti kita akan beritahu jam berapa tapi silahkan untuk teman-teman bisa kemudian membaca berdoa, minta al-fatihah dan berdoa untuk uh